Assalamualaikum Kali ini kita akan menjelaskan tentang cara Meluskan siswa yang tertinggal Yang tidak masuk pada menu kelulusan Tingkatnya masih di bawah atau kelas 6 yang saat ini masih aktif Contoh ini Iljati, Kita cek di aktivitas belajarnya Dia tercatat Di tahun ini 2021-2022 Masih kelas 6 Harusnya di tahun kemarin Kelas 6 Tapi tahunnya kemarin begitu Jadi nanti kita Ubah Keaktifannya di tahun 2020 Dengan cara merombelnya yang pertama siapkan atau buatkan ruangan bantuan atau cadangan. Contoh ini sudah kita buatkan. Nah, itu tambah dan seterusnya sampai selesai. Selanjutnya kita ke rombel. Di tahun ini kita pilih karena memundurkan malah pilih 2021. Nah, di sini kita ubah di tahun 2021 2022. Karena apa? Posisi anak tersebut berada di 2021-2022 sebagaimana video-video yang sudah kita buat oke tambah lalu kita ketikkan namanya kita carilah muncul naila nurul izati klik tambah oke setelah kita tambah sebelum kita simpan kita ubah kembali di tahun 2020 nah ini namanya memundurkan tabel atau tahun pelajaran jadi nanti anak ini posisi kelas 6 namun aktif di 2021 oke kita simpan ya tambahkan tutup nah rombel ini muncul di tahun 2020 ini anaknya langsung kita ke cek menu kelulusan nah ini belum diproses kita cari di rombel yang kita buat 6-11 lah ini nanti silahkan klik luluskan ya nilainya dulu nggak apa-apa setelah itu kita klik luluskan kotak biru ya ini satu siswa klik ya memproses kelulusan tutup oke okay. Berikutnya bisa kita cek di menu sudah diproses ya. Silakan cari rombelnya. Lah ini menunggu persetujuan kepala. Setelah itu kita masuk ke akun kepala dulu untuk menyetujuinya. Oke. Menu persetujuan kelulusan ada di kesiswaan akademik kelulusan. Lalu karena baru ini baru ditambahkan kita cari rombelnya 611 ini muncul satu anak klik setuju kalau ditolak nanti kembali lagi klik setuju ya tutup oke sudah disetujui parti anak ini sudah muncul di daftar alumni silahkan di cari nah sudah muncul demikian juga di akun staff nanti silakan dicek di kesiswaan akademik daftar alumni. Cari di situ anaknya pasti muncul. Demikian cara meluluskan siswa yang tertinggal di kelas 6 di tahun 2021/22. Terima kasih. Assalamualaikum